Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Balai Konservasi Daya Alam atau BKSDA menyatakan, konflik harimau dengan manusia di Aceh terjadi karena terganggunya sumber makanan satwa liar tersebut di habitatnya. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Aceh mengatakan, ketika sumber makanan di habitatnya tidak ada lagi, satwa liar seperti harimau mencari ke tempat lain hingga memasuki permukiman penduduk. Eksistensi satwa liar tersebut adalah mencari makan untuk hidup. Ketika sumber makanan tidak ada lagi di habitatnya, satwa liar tersebut mencari ke tempat lain dan masuk ke permukiman penduduk. Menurutnya, terganggunya habitat dan sumber makanan harimau maupun satwa liar dilindungi lainnya juga berdampak pada populasi. Ia mengaku tidak memiliki catatan lengkap berapa jumlah gangguan harimau di Aceh, khususnya wilayah kerja seksi konservasi wilayah 1 BKSDA Aceh, meliputi kawasan pesisir timur dan dataran tinggi Aceh. Meskipun begitu, katanya konflik harimau dengan manusia sering terjadi di antaranya di wilayah Kabupaten Aceh Timur dan beberapa kabupaten lainnya di provinsi itu. Sebelumnya, seekor harimau Sumatera atau pantera Tigris Sumateraik ukuran dewasa dilaporkan memangsa dua ekor kambing ternak milik warga di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Kepala Resor Konservasi Wilayah 15 Tapak Tuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mengatakan satwa liar dilindungi tersebut dilaporkan memangsa kambing warga. Keberadaan harimau Sumatera memangsa hewan ternak tersebut membuat masyarakat setempat resah. Masyarakat juga diminta mewaspadai kemunculan satwa liar dilindungi tersebut. Ia mengatakan tim Resor Konservasi Wilayah 15 Tapak Tuan BKSDA Aceh sudah turun ke lokasi, harimau dilaporkan memangsa dua ekor kambing masyarakat tersebut. Tim juga sudah memeriksa lokasi serta memasang kamera pemantau. Jika nanti ditemukan keberadaan harimau tersebut, akan diupayakan pengiringan kembali ke kawasan hutan. Harimau Sumatera merupakan satwa dilindungi di Indonesia.